orang oleh Konstitusi kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Lagi dijamin oleh Konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapores, apoda Pangdam harus ngerti ini. Kejari, kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu